Everyone, welcome to Metal Albert Project Channel. If do you like cinematic videography, traveling videography, moto vlog videography, and music videography, let's enjoy the show and don't forget to like and subscribe this channel. penggunaan kami guys, tadi motornya habis dibenerin dari sisi karburator sama uh, si kita ya, butuh ganti karburator di, di stasiun lagi, anginnya uh, lumayan bisa buat perjalanan pulang. semua, tapi untungnya semua bisa teratasi dengan baik. Ya, kita harapkan perjalanan ya, 14 sampai 15 jam menuju Jakarta ini aman, tanpa adanya kendala lagi. Mungkin nanti setelah masuk Pantura, udah akan motor udah akan lebih aman lah. Kita hanya perlu melewati daerah Ini aja di daerah pegunungan kita akan ya beberapa kali ngeres. mungkin juga akan buku waktu untuk tidur setelah daerah uh, uh, Cirebon-Pekanpek, lah ya. Biasa kita mati tidurnya di hotel merah putih alias hotel pertamina. kalau udah bawa matras, sleeping bag, jadi gak perlu minap yang pakai berbayar lagi. Eh, ini juga cukup indah sih di daerah kejaran dieng ini kami di, di daerah perkebunan teh kami padang perkebunan satu jalur yang untuk dieng waktu kemarin di kerakalan jalur bawang kerakalan itu motor gua udah gak bisa mepahin kira ya. akhirnya putar balik lewat sini tembus sampai dieng ini kita buang lewat sini tangi. Setelah ini sih harusnya tinggal jalan menurun nanti keluar daerah Supercil kita ambil ke daerah Alun-Alun Al Bawang. Eee, sampai alun bawang, bawang sih kalau dari dieng tadi jangan emang dan harus setengah jam setelah menang treknya aja Tadi di atas lumayan. Kalau ini sih kalau yang arah gua kembali berangkat, kembali yang terpaksim, itu, tuh di kembali S nya atau ini udah daerah rumah, -rumah warga ya nanti sampai tangerang, kita repair lagi motornya biar perjalanan untuk naik trip selanjutnya aman Paket abot lagi. Masuk si bensin dari kemarin untuk satu kali trek berangkat sih. Di luar Gua jangan turun ke ya. Nah, cara di itu gua isi Pertalite, waktu itu masih harga yang 7.650. Itu gua habis sekitar 160.000 lah. pulang sih anak birjen udah mulai naik nih cuman kayaknya kalau di rival Isi pertama dulu biar tenagaku lebih ada lah motor karena tabulnya kemarin dari kemarin berkarang dari kaya ke habis di servis di bengkel dekat pasar kebulon yang ke dapat tinggal di busi dari kabar yang lagi, nggak uh, terlalu mah sih. saya kasih harga tiga Sudah dites yang punya ya naik turun. Ya masih ada sedikit kurang. Dibilang sih, kemungkinan sih dari gear. Harusnya gua gedein gearnya supaya bisa buat main, uh, bisa lewat tinggal jalur, naikkan karena dari segi beban motor dan kondisi ban ternyata gear yang standar yang dipasang dari dari si ini gear standar itu ya untuk trek lurus ya track santai, lurus itu ada masalah akusnya panjang tapi kalau untuk Tangkaran yang dia kurang terlalu besar, harus digedein, digedein mungkin sampai sekitar ukuran yang normal. Tapi yang nggak tahu belum tahu nih, ada nggak yang jual untuk segini ini nih, ini, ini, ini? Karena harus menyesuaikan dengan kondisi di tukarnya juga kan. Nanti lah kita pikirkan kalau udah di. Inek-inek kita berikan ya uh, lagi lagi desk siap lagi untuk dibahas jalan-jalanan yang unik sehingga konten-konten juga ya gak, gak kelihatan masalah travel terus gitu loh. Kan, aja kan. Tapi untuk kali ini gua akan bikin konten yang full dari happy-nya sampai trouble nya sampai sedikitlah gua rekam cuali yang jalan malam semalam mau ditanyakan, nah udah itu ngakarkan belum so, kondisi dieng bisa buang pulang dari acara di sini, eh, hujaknya itu tadi malam uh, suhu di dieng itu di acara itu udah empat derajat celcius gila ya, gue udah pakai baju lengan panjang, pakai jaket. Lihat lagi, udah pakai sarung tangan double, apa ya? Ini sangat parah. Yang parah sih motor gua Motor gua udah gak... mau beku itu. Udah keringinan bos, karbunya. Mesinnya udah jaga jelas lagi dah tuh.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 Inti yang ada pembatasnya. Memang ya. memang di jalan bagus sih, karena satu alternatif untuk naik ke dia. Kalau lewat Gunung Tugu kita banget. Lewat jalan baru yang bawah Takalan, jangan kan inti. Lewat sini udah paling cheaper sih. Kalau Gunung Tugu itu nggak cari sih untuk lewat jarak Gunung Tugu aja. Lewat bawah kalau motor boleh lah, motor motornya, motor -motornya. masih depan di sini, dan ya mumpuni lah kemarin itu juga selalu masa, cuman dia mau gimana, masa kan udah nyampe sini belum nyampe yang stress, setengah jam lagi nyampe destinasi, gua mesti pulang Kita nggak lucu juga ya rem belakang gue udah mulai puji-puji nih Kan. di daerah jawa ini sebenarnya kalau mau di tuh banyak sih dimana ya, itu belum bisa mau ekspor terlalu banyak jadi kita bisa menggunakan ini lalu di usia seginilah untuk bisa mengekspor berapa tempat ya, mudah-mudahan kita bisa ekspor Jawa Bali, kayak oh sebelum Ya semakin menunggu, semakin sulit untuk berkendara dengan udara dua ya, tak takalah ilmu-ilmu yang kini. Jadi buat kalian nih yang pengen atau seneng berburu, jalan. -jalan Mau yang tipis-tipis boleh, mau yang kalau yang muda, pengalaman lihat ya, jauh, atau bagi yang pemula pemula baru yang tipis-tipis aja lah. Yang jarak dekat, yang sampai satu kilo Oke, jadi, ini perjalanan udah rumah sampai di yang ini sampai saya penginapan itu, makan, jaraknya tuh sekali jarak. 965 kilo kalau masalah itu belum gua ditambah naik ke acara di CF ya jadi lumayan lah ya PP ini gua udah sekitar 700 kilo motor gua berjalan nanti kita listrik meter motor gua ya kasih tengah rumah Nah ini kita akan memasuki jalur Barjo. Ini udah jalur provinsi sih. Jalur gede. Sedangkan kan area yang ekstrim lagi. Ya ada tanjakan ada tanjakan dan turunan tapi enak kok. Jalur lebar. Ya dari sisi ramaian masih cukup ramai sih memang tapi masih bisa uh, enak untuk melewati jalanan nggak rusak aja ya cukup kan tadi. karena timut ya tetap di ada tambahan tanggalan tadi ya, kan dari pemerintah tempat daerah tempat